Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat Leslar, Dimanapun manapun kalian berada, difatifikum kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar.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 Ini info jodoh wasiat bapak-bapak kedua karena tentunya sinetron jodoh wasiat bapak-bapak kedua kini sudah bisa ditonton juga di antv digital channel 2.6 loh tuh persahabat ya yeah. Perhatikan juga di kalimat caption info yang dituliskan, ayo berikan komentar komentarmu Halo antv lovers, jangan sampai ketinggalan Jodoh wasiat bapak-bapak kedua hari ini dijamin serunya Oh ya yeah. berikan juga komentar kamu yang sejujur-jujurnya ya yeah. Perhatikan di kolom komentar banyak tanggapan yang sangat positif dari para fans. yakni dari akun herliana 010 mengatakan JWB2 wajib katanya tuh. Wow, masalah banget ya. Mudah-mudahan selalu banyak dukungan doa dan tentunya support dari orang-orang yang tulus mencintai karya-karya dari idola kesayangan kita. Dan ke kabar berikutnya, yang tentunya banyak sekali yang bertanya persahabatnya vitamin mana vitamin mana nih, bang Umin akan ngasih vitamin bahagia malam hari ini. Tentu ini diunggahan dari. Rian de Malsip persahabat ya, baru saja mengunggah sebuah postingan foto barang Rizky Bilar Ternyata, malam hari ini, Rian de Masip berkunjung ke rumah Leslar Wow, dengan gaya Rian de Malsip kakak bilang memperagakan persahabatan ya Masya Allah, mudah-mudahan dipermudah, diperlancar apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita ada kalimat khasnya juga yang dituliskan di postingan tersebut, LDR Force Channel, bersama Rizky Bilar, ada yang mau nitip pertanyaan, bingkai di belakang menunjukkan, The Events club apa, tuh persahabat ya, <tuh> Rizky Bilar menjawab di kolom komentar, cukup emoji yang berbicara, Ronaldo MU, wow, masalah banget ya, tentunya ini cute banget, hingga banyak komentar juga dari para fans sejati Lenslar, Ya, ini dari akun Instagram Faulina Aster mengatakan Mau tanya, didelasi lagi ngapain Katanya, aduh banget pertanyaannya ya <laughs> Dan kita lihat juga Komentar lain diberikan dari akun Indri.kamehameha Cuma pengen bilar sehat selalu Dan panjang umur, amin Insya Allah banget doa yang sangat luar biasa Mudah-mudahan doa baiknya dikabulkan Dan kita lihat juga persahabat Ada ya, komentar lain diberikan dari akun Rizna 6945 Mengatakan kapan mau kolaborasi nih Katanya itu persahabat ya doakan saja Mudah-mudahan ada sesuatu kejutan yang kita dapatkan dari Rian De Masif dan kakak Rizky Bilar. Kita masih menunggu kejutan kabar baik, kabar bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan vitamin bahagia selanjutnya tentang Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar obang menu Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.